لست عليهم بمصيط إلا ما تولى وكفّب فيعذبهم الله فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابه الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الكبير لأنا في الوجود كبرياء وعظمته الحي القيوم الذي دبر كائنات بحكمته القادر الذي أبدى الموجودات وأمها بإحسانه ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي جعل في تعاقب الأيام إبرة لمن وقابع النور. وداو ما على طاعته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعني إلى الله بإذنه. وفتح لها ابواب الرقي والسياده في وبارك على نبينا محمد آله وأصحابه ومن تمسك بدينه يا أيها الذين آمنوا, الله ولا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 Yuslih lakum a'malukum Mayangfir lakum dunubakum Waman yuti illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hadirin jamaah Salat idul Fitri Yang berbahagia Hari ini Tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah adalah hari Idul Fitri yang di permukaan bumi ini disebut dengan Yaumul Id atau hari raya. Sedangkan di langit disebut dengan Yaumul Jazah hari pembagian hadiah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Rajab Allah memanggil para malaikat dan berseru Ya malaikati ma jazaul ajir idha amila amalahu Wahai para malaikatku Apakah ganjaran seorang pekerja Apabila ia telah melaksanakan tugasnya Para malaikat serentak menjawab Ilahana wa sayyidana jazaa'uhu ayyu Tuhan dan Tuhan kami ganjarannya ialah diberikan upah kepadanya dengan sempurna Allah Subhanahu wa taala pun berfirman Inni ushidukum anni ja'altu thawabahum lisyamihi wa qiyamih Ridoi Wamfiroti, sungguh aku bersaksi di tengah kalian bahwa aku jadikan keriduan Allah dan pengampunan-Ku sebagai ganjaran pahala bagi puasa dan solat malam mereka. Kemudian Allah Subhanahuwataala berfirman lagi: Seraya memandang kepada seluruh mereka yang melaksanakan solat Id. Dengan pandangan penuh rahmat dan kasih sayang Saluni ya ibadi Fawa izzati la tas'aluni liyawma fi jam'ikum hadha Di akhiratikum Illa a'taytukum Wala li duniakum illa nazartulakum Wad'ardaytumuni faraditu ankum Insarifu ma'furan lakum Pintalah wahai hamba-hambaku Demi keagunganku, jika kalian meminta pada hari ini dan pada perkumpulan ini untuk kepentingan urusan akhirat, kelak akan kami kelak akan aku berikan kepada kalian. Jika kalian meminta untuk kepentingan urusan akhirat, kelak akan aku pertimbangkan untuk kalian. Kalian telah meredoi terhadap perintahku. Maka aku pun meredoi kalian Allahu Akbar. Allahu Akbar Itulah keadaan saat sekarang ini Alangkah agung dan mulianya hari ini Dan alangkah terhormat dan bahagianya hamba Allah Yang berhari raya setelah melaksanakan ibadah puasa Dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Sebagaimana yang telah kita laksanakan bahwa puasa adalah ibadah yang bermula dengan tidak makan Tidak minum dan tidak bercampur suami istri Sejak terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari Dengan tidak makan dan tidak minum Seorang muslim yang berpuasa Meneladani Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak makan dan tidak minum Bahkan ini akan lebih sempurna lagi Jika yang berpuasa itu memberi makan Kerana demikianlah Antara lain Allah memperkenalkan zatnya Memperkenalkan dirinya Dengan firmannya Fatiris samawati wal ardi Wahua yud'imu wala yud'amu dia adalah pencipta langit dan bumi memberi makan dan tidak diberi makan surah al-an'am ayat 14 Dengan tidak melakukan hubungan set seorang yang berkuasa juga meneladani Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh Al-Qur'an sebagai tidak memiliki anak bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki teman atau pasangan. Badil ussama wa til al-ardi an yakuna lahu waladun wa lam lahu shohibah. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 110. Keadaan sifat Allah itu semua dilakukan oleh orang yang beriman sesuai dengan kemampuannya yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks puasa selama sebulan penuh dari terbit fajar sadiq sampai dengan terbenamnya matahari kendati demikian hanya kedua sifat itu yang digarisbawahi oleh ketetapan hukum puasa untuk diteladani artinya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan seks bagi suami istri namun dari segi substansi berpuasa seharusnya Berakhir dengan terpantulnya semua sifat-sifat Allah, kecuali sifat ketuhanan atau sifat uluhiyah dalam kepribadian seseorang, karena berkuasa pada akhirnya adalah upaya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia sebagai makhluk. Hadirin yang terhormat. Dengan sifatnya ar-Rahman, sifat Allah ar-Rahman, artinya perintah rahmat di hari kemudian yang berpuasa melatih diri memberi kasih kepada saudara-saudara seiman sambil meyakini bahwa tiada kebahagiaan kecuali bila rahmatnya di hari akhir dapat diraih dengan sifat Allah. Al-Qudus Maha Suci yang berpuasa menyucikan diri lahir dan batin serta mengembangkan diri sehingga selalu menampilkan dan berpenampilan indah, baik dan benar. Dengan menaladani sifat Allah Al-Afu Maha Pemaaf seorang akan selalu bersedia memberi maaf dan menghapus bekas-bekas luka hatinya. Sedangkan dengan meneladani sifat al-karim yang maha pemurah seseorang akan menjadi sangat dermawan. Juga dengan meneladani Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-adil, maha adil. Yang pertama kali dituntut dari orang yang berkuasa adalah menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri. Dengan jalan, meneladan, dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya Sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama Bukan malah menjadikan sebagai tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama Karena jika demikian dia tidak berlaku adil Yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar dalam meneladani sifat Allah Al Alim yang maha mengetahui orang yang berkuasa hendaknya terus-menerus berupaya menambah ilmunya. Maka dalam upaya tersebut dia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa panca indera akal dan kalbu untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang berkenaan dengan seluruh benda jagat raya tetapi juga ilmu yang bersifat non empiris yang harus dapat diraih dengan kesucian jiwa dan kejernihan kalbu hadirin yang terhormat ilmu bagi seorang ilmuwan haruslah mengantarkannya kepada iman yang akan mendorongnya memberi nilai-nilai spiritual terhadap ilmu yang diraihnya mulai dari motivasi hingga tujuan dan pemanfaatannya kita setelah berpuasa selama sebulan penuh dan juga kita merayakan hari kemenangan yang populer dengan sebutan idul fitri satu syawal Biasanya ada dua ungkapan populer Terdengar saat Idul Fitri Yaitu Minal a'idin wal fa'izin Dan mohon maaf lahir batin Banyak orang mengira Kalimat kedua adalah terjemah dari kalimat sebelumnya Padahal itu bukan Ungkapan mohon maaf lahir dan batin Merupakan tradisi khas umat Islam di Indonesia Dan juga tidak dikenal di negara Arab Bahkan ungkapan minal a'idin wal fa'izin juga tidak dikenal di negara Arab Namun yang demikian itu sejatinya adalah Doa yang selengkapnya berbunyi ja wa wa'iyyakun Bismillahirrahmanirrahim. Artinya semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang kembali, yang kembali bersih tanpa dosa dan memperoleh kemenangan. Doa tersebut mengandung dua konsep, yaitu al-aidin orang yang kembali dan al-faizin orang yang memperoleh kemenangan. Barangkali muncul Dalam benak kita pertanya Pertanyaan Siapakah yang dimaksud Dengan mereka yang kembali Dan memperoleh Kemenangan Nanti kita akan mengetahui puasa Ramadan Berakhir tentunya Dengan idul fitri Kata id Bahasa Arab artinya kembali Jadi al-a'idin Orang yang kembali Adapun fitri atau fitrah Berarti asal kejadian Atau juga diartikan dengan agama yang benar Atau juga dengan kesucian Jadi idul fitri berarti kembali Kepada asal kejadian Agama yang benar Atau kesucian Yang merupakan fitrah manusia Sedangkan alfa izin berarti orang yang menang karena ketakwaannya sebagaimana firman Allah dalam surah az-zumar ayat 61 Wan najilallahul ladina tatqau bima fazatihim la yamassuh musu wala yahzanun dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Di lain ayat Allah berfirman: Famanzuh zihar an-nar wa udhhiilah jannatapakarufaz Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang, ia telah beruntung. <tuh> Hadirin jamaah sholat idrahimakumullah Puasa Ramadan hakikatnya adalah suatu mekanisme pengandalian diri Demi menyucikan hati dan jiwa Kembali ke jati diri manusia yang fitrah Yang selalu cenderung kepada kebaikan dan kedamaian Mereka yang kuasa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan bukan karena terpaksa atau ria atau pamer dinamakan orang-orang yang menang maka menang itu bukanlah menang melawan godaan setan tetapi karena ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas puasa diharapkan manusia menjadi lebih suci lebih beriman dan lebih takwa dengan begitu Puasa menjadi media transformasi diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik, positif dan konstruktif. Sekaligus, sekaligus juga menjadi media pembebasan diri dan masyarakat dari musuh-musuh agama yang konkret. Seperti ketidakadilan, kezaliman, kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan. Mengapa manusia selalu diingatkan Untuk kembali ke fitrah yang suci Islam sangat optimis Memandang manusia Yang meyakini setiap individu Dilahirkan dalam kondisi fitrah Fitrah adalah suatu kesadaran mendalam Akan keesaan Tuhan Akan kesadaran terhadap Tauhid Yang tertanam dalam lubuk hati nurani Yang merupakan pusat kedirian manusia Fitrah ialah fitrah inilah yang membuat manusia memiliki kecenderungan alamiah mencari kebenaran, kedamaian dan kebaikan sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk hanif yang lurus. Ditemukan cukup banyak ayat menegaskan bahwa dalam hati nurani manusia telah dituliskan komitmen suci untuk selalu mengikuti kebenaran dan kebaikan Tugas pada Nabi, tugas para Nabi dan Rasul Hanyalah mengingatkan kembali akan komitmen suci tadi Supaya selamat dan tidak melanggar komitmen Seharusnya setiap individu selalu mendengarkan hati nuraninya Setiap bentuk penyimpangan dari komitmen tersebut adalah dosa Dan itulah mengapa manusia perlu bertobat hadirin jamaah salat rahimahumullah memang menarik dicermati kata taubat dalam bahasa Arab artinya kembali kembali kepada fitrah manusia yang baik bukan kerana tidak pernah menyimpang dari komitmen sucinya kerana hal itu mustahil tidak ada manusia luput dari kesalahan dan dosa akan tetapi manusia yang baik adalah jika menyimpang diri Jika menyimpang Jika menyimpang dia segera sadar dan bertawabat Sambil bertekad Tidak mengulangi kesalahan lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Ali Imran ayat 135 Walladina idha fa'alu fahishatan Au zolamu anfusahum Zakarullah kastagfaru li zunubihim Wa may yangfirul zunuba illallah Wa illallah Walam Yusiru alama faalu wahyu alamun dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Puasa Ramadan dan segala amal sore di dalamnya Merupakan bentuk pertobatan manusia Setelah sebulan berpuasa Tentu dengan menahan dan memenuhi semua persyaratan Seseorang dapat suci kembali Seperti sucinya seorang bayi yang baru lahir Demikian hadis Nabi diantaranya adalah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha tabaaraka wa ta'aala farada siyaama ramadana wa 'alaykum wa sanantulakum siyaamahu faman shamaahu wa shaamaahu eemaanan wa ihtisaaban hadis riwayat an-nasai dan ibnu majah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan dan aku kata Rasulullah Telah mensunnahkan Menegakkan sholatnya Yakni sholat tarawih Maka barang siapa berpuasa Dan menegakkan Dengan penuh keimanan Dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ia dihapuskan dari dosa-dosanya Seperti hari Ibunya melahirkan Hadirin Jamaah sholat ini Seharusnya dengan Kuasa umat Islam menjadi lebih meningkat kekuatan spiritualnya, dan itu harus tercermin dari perilaku sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Spiritual mendorong manusia selaku selalu aktif melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan kemanusiaan, antara lain melalui kegiatan pendidikan dalam arti seluas-luasnya agar diri sendiri atau masyarakat semakin memahami agama secara kritis dan rasional hal ini dapat juga dilakukan melalui aktivitas pemberdayaan bagi kelompok lemah, kelompok miskin dan rentan dan marginal dan juga aktif melakukan kegiatan advokasi atau bantuan hukum terhadap kelompok yang tertindas melawan semua bentuk kejaliman ketidakadilan dan kekerasan terutama dilakukan oleh kelompok yang berpuasa ironisnya dalam realitas sosiologis banyak orang mengaku berpuasa tetapi tidak memiliki kesadaran spiritual indikasinya mereka tidak memiliki kepekaan untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan, bahkan menjadi pelakunya. Mereka tidak tergerak untuk menghapus segala bentuk perilaku diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan. Juga tidak terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan demi kemaslahatan orang banyak. Hal itu pernah puasa dipahami sebagai ajaran yang bersifat ritual formal kekuatan spiritual amat penting dalam diri dalam diri manusia karena mendorong manusia selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan bahkan juga mendorongnya untuk memperindah akhlak mulia secara terus menerus serta membentengi diri dari semua perbuatan keji dan buruk yang berpotensi Merusak eksistensinya Baik dalam relasi Vertikal dengan Allah Maupun dengan relasi Horizontal dengan sesama manusia Bahkan sesama makhluk Termasuk lingkungan Sekitarnya Umat Islam sebagai kelompok Terbanyak di negara ini Seharusnya Mampu memberi warna positif Dan konstruktif pada kehidupan Bangsa dan negara Maka Puasa Ramadan harus ter, terefleksi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Puasa dan semua ibadah lainnya hendaknya bukan hanya mewujudkan kesalehan individual melainkan juga kesalehan sosial yang berdampak pada kemaslahatan seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan dan marginal. Yang jelas Identitas Al-A'idin -ah Wal-Fa'izin Dapat terlihat pada mereka Yang sudah berkomitmen Untuk tidak mengeksploitasi Sesama manusia Melalui kerja-kerja Yang koruptif dan manipulatif Ciri-ciri antara lain Mereka tidak melakukan Tidak melakukan kekerasan tirani Dan diskotik atau kezaliman Tidak mendiskriminasikan Sesama Sesama atas dasar gender, etnis, agama dan sebagainya Juga tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan Atas nama pembangunan dan atas nama apapun Tidak juga agama demi kepentingan apapun Dan tidak mencuri kekayaan negara demi kesenangan diri keluarga dan kelompok Dan tentu tidak tergoda juga hidup mewah, konsumtif dan Hedonistik atau serakah Sebaliknya Al-A'idin wal-fa'izin Adalah mereka yang terpanggil Untuk sepenuhnya Mendonasikan hidup dan karya Demi kemaslahatan Dan kebaikan orang banyak Nah Apakah kita Sungguh-sungguh tergolong Al-A'idin wal-fa'izin Tentu Jawabnya ada pada Nurani kita masing-masing yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dengan Firman-Nya dalam Surah Al-Hasyr ayat 20, "Layyastawi ashabul nariu ashabul jannah, ashabul jannah tihumul faizun. Tidaklah sama penghuni penghuni neraka dengan penghuni penghuni surga. Penghuni penghuni surga itulah orang yang menang, orang yang beruntung." Akhirnya, mari bersama kita mengucapkan minnal a'adibul faizin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan yang baru kita selesaikan. Juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati sepanjang hidup kita. Hadirin jamaah solat id yang terhormat. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk dan ikhlas, semata-mata meminta kepadanya dengan harapan penuh diterima semua permohonan kita. Amin, ya Robbal Alamin. Mazhabillah mina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افعلنا ذو اللهم افعلنا ذو ولي واددين ورحمهما كما ربيانا الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات Al ahyā iminhu wal amwa, inna kasami um kari bu